Alhamdulillah, jadi Ibu didiagnosis lupus eritematosus 4 tahun yang lalu Waktu itu Yang pertama kali Ibu rasakan apa Bu? Tiba-tiba tuh uh, dok Saya pas di toko tuh Lumpuh itu langsung Gak bisa apa-apa Itu pertama kali. pertama kali? Itu berarti umur Ibu 49 49 Atau 49 ya Iya. 49 Oke, okay. jadi pertama kali ibu lagi di toko, mm -hmm. toko apa nih, sembako? Toko telur. Oh. oh, iya, iya, ya di. yang jadi ceritakannya, di, di mana, bu? Di kedoya. Ah, kemarin tuh cerita tuh, oh, iya. distributor telur gitu kan? Hmm. Empat tahun yang lalu, ibu waktu di toko, tiba-tiba lumpuh. Ah, ah, lalu itu masih sadar bu? badannya gak bisa ngapa-ngapain ibu gitu, ya, pas lagi kerja, kerja itu ya di toko itu ya, duduk ya ah, lalu dibawa di nah, iya, di ke rumah sakit iya dibawa ke rumah sakit ke IGD ya ke IGD. Ah. Hmm. apa Tadi, tuh dokternya dok, belum langsung sih dok dicek cek-cek nah sama dicek sama, dulu kan kalau iya, dokter so. mikir mungkin stroke kalo, kalo mungkin so iya, stroke bisa stroke bisa hipoglikemia iya perkiraan gitu ada yang aku ketarik gitu. Nah, ini kok enggak terus normal saya normal dok hmm. Badannya aja yang enggak bisa apa ya? Kayak benar-benar kayak, kayak orang gitu. Iya. Tapi Itu enggak punya kekuatan iya, masanya Bu. Iya, tidak punya kekuatan. Hmm. Maaf, saya kita mundur lagi. Ibu kan lagi aktivitas di toko tuh. Hmm. Apa misalnya di, uh, diawali kepala beratkah atau apakah sebelum ibu iya uh, sebelumnya sih memang udah terasa tuh setahun tuh dok saya berobat setahun tapi gak ada nggak ada temu titik temu oh ibu udah sakit setahun sebelumnya nih sering sariawan sering sariawan oh, hampir hampir seminggu sekali tuh dokter gitu nggak baik baik sakit karena sariawan itu setahun sering itu ya meriang. sering meriang apa lagi migrain Mm. Terus, ya rambut mulai rontok rambut, gitu, rambut, rambut rontok dalam setahun itu, mm -hmm. oke. Okay. Terus yang maaf ada di kulit bu merah-merah, tidak -merah, ya, eh, ada ya? ya. Nyeri-nyeri sendi ya, mungkin itu. setahun itu? Iya nyeri-nyeri sendi itu udah mulai, cuman ya saya pikir itu cuman kayak, kayak kerja saya kan kasar ya, kira-kira nah, nah, capekan kan ya, kan, kan, ya. Terbuna, kerja di toko iya. gitu ya? oh setahun itu udah ibu rasakan puncaknya di hari itu, hari itu 4 tahun yang lalu itu ya ibu tiba-tiba uh, drop. Uh, drop gitu ya langsung jatuh, terbaring gitu iya. bu iya, nggak terbaring, saya tiba-tiba duduk kok nggak bisa bangun, oh. saya paksain kok nggak bisa bangun langsung, pertama-lama langsung teret ayah, langsung ayah. lemah gitu bu ya langsung gitu, oke okay. dibawa ke IGD, sore ya mbak ya iya siang, siangan gitu ya dibawa ke IGD, dicek ini ini ini, ini. Iya. dokternya cek kayaknya itu maksud saya kalau saya di IGD ya pasien tiba-tiba lumpuh misal atau tiba-tiba tidak -tiba bisa gerakkan anggota badan kan ya kemungkinan stroke tuh bisa karena stroke apa tadi hipoglikemia atau yang lainnya. Nah setelah dicek ternyata bukan ya kata dokternya ini bukan stroke bukan. ada di CT scan bu. Perkiraan aja sih dok mm -hmm. pada saat itu. ya sebelumnya tuh sudah dicek seminggu sebelumnya dicek dulu dok saya kan sak berobat dulu tuh sebelum kelompo itu ah. nah ke rumah sakit lain terus ada dokter ahli e, internis tuh ibu coba cek komplit saya sih e, merasa kayak ibu ini ada autoimun gitu hmm. nah setelah itu setelah cek emang saya nggak nggak tahu tuh auto autoimun apa lupus tuh apa nah begitu dokter saran cek semuanya hasilnya jadi terus beliau bilang ibu nggak boleh kena panas ini ini nah saya kayak kayak apa, apa itu bener sih dokter nah saya naik motor siang-siang panas tuh tiba-tiba ya itu oh di hari itu tuh oh, oh dari itu itu udah ketahuan sih <tuh> gitu nah. Se -ber sebulan yang lalu sebulan ya, sebelum sebelumnya itu. sebulan sebelumnya Iya udah cek ya anak antibody mungkin ya, segala itu, itu ya oh, oh. dokternya bilang ibu iya Uh, lupus, gitu doang. belum ada lupus doang. Oh, nah, cuman dibilang ini penyakit ya, autoimun. Ibu saya dikasih obat langsung waktu itu. Dikasih apa? Oh, aku tuh lupa. Kalau yang pertama tuh sakit kepalanya, tuh enggak bisa nahan tuh sampai enggak kuat itu Nah, sakit kepalanya itu mereda terus. Mm -hmm. Selama minum obat itu, sakit banyak mereda. Terus saya kayak nantang bener nerenggasi. sih soal itu enggak boleh kena matahari mm -hmm. gitu. Yeah. Saya berjemur, uh -huh. habis berjemur, terus saya ke pasar, nah itu jadi itu Yang nah, hari itu tuh ya? Hmm, nah saya terus dibawa ke rumah sakit Dari rumah sakit situ, nyari rumah, uh, dokter yang khusus autoimunnya nggak hmm. ada hmm. Terus saya minta pulang anak saya uh, Bawa ke rumah sakit uh, mayap ada yang khusus, ada profesor khusus autoimun Itu, dari dokter udah saya dirawat uh. Reiksa ulang, semuanya sih Hmm. Susah jalan, dong deng wari. 3 tahun tuh saya jalan mimpi buruk, buruk Mimpi buruk. Iya. oh tuh, tunggu, tunggu. Ada mimpi buruk ya? Iya. nah maaf. Waktu ibu udah dirawat di rumah sakit yang ada profesor untuk autoimun, khusus autoimun itu. Ibu berapa hari dirawat di situ? Kurang lebih 10 hari. 10 hari. Minggu Iya, 10 hari. 10, 10 hari. Iya. Hampir 2 minggu. Iya. Pulang itu apa yang ibu rasakan masih aja sih dok, kan prosesnya itu ada ada perbaikan tapi ya ada perbaikan ah, ya. terus ibu pulang cuma ketakutan, kok saya nggak ya. pernah ketakutan itu ketakutan terus ketakutan ketemu orang takut oke okay. tunggu. Ah, tunggu tunggu tunggu tatar tatar kejala yang ibu rasakan di badan waktu itu apa aja sakit badan sakit sendi sendi mungkin Sendih -sendih sakit. ya sendian sakit apalagi ibu ketakutan, ketakutan suara kenceng, takut. Ibu sampai dengar suara-suara yang orangnya enggak ada. Enggak, bisikan sih gak ada. Nah, karena sebagian yang itu uh, ada yang ngalami itu jadi psikosis jadinya. Oke. Nah, yang kau udah ke otak tuh. Jadi jadi sendi anemia, Bu. Suka lupa. Oh, usianya susah kayak sih Oke. Tapi Ibu bilang ada, sering mimpi buruk. Ibu, sering mimpi buruk tuh mulainya kapan? lama, sebelum sakit Sebelum sakit ini? Sebelum, sakit ini. Sebelum, sebelum yang saya sakit juga Sebelum suka Sekarang justru agak jarang Yang sakit pas parah-parahnya itu Sebelumnya Itu suka mimpi buruk kadang kadang gitu kadang kadang ketemu papa, mama Mimpi, mimpi ketemu kuburan, orang sudah meninggal iya. Mimpi di kuburan Pokoknya kayak mimpi, mimpi orang yang, yang sudah meninggal Gitu-gitu Ibu yang masuk rumah sakit karena lemes, jatuh hmm. itu kan empat tahun yang lalu Betul Tapi sebenarnya ibu udah sakit selama setahun sebelumnya iya. Berarti kan lima tahun lah ya Lima tahun dari awal itu ya Nah mimpi buruknya itu sebelumnya lagi sebelumnya apa? Lagi. Sebelumnya lagi? Sudah iya tahun Iya sudah Sebelumnya lagi ya, iya. berarti mundur lagi uh, Maaf Ibu, usaha telur itu sudah berapa lama? jualan terlalu sama suami. Sama suami. Sudah berapa lama? Sudah 30 tahunan ya. 30 tahunan. Eh iya. uh, ya namanya usaha ada naik turun, Bu ya. Ada naik turun ya. Iya. Ada, Nak, Ibu merasakan hal aneh. Eh. Uh, iya. Di tempat usaha maksud saya. Waktu oh, itu pasar ya, ben. Yang di terus kayak ada jimat gitu ditaruh. Di laci. Laci kasir. Iya aci -aci kan aci -aci saya ya. ada pariwanan gitu. kan saya kan enggak enggak di situ aja gitu kan. Jadi saya enggak ada-ada keperluan yang kadang -kadang <coughs> ada kekluan, ya, enggak selalu ada di toko. Heeh, hmm, Ibu Jadi sering keluar-keluar gitu. Tapi, iya. Tiba-tiba ketemu iya. apa dia kayak gembolan gitu. Kayak kotak itu kecil. Ada tulisan Arab gitu. Enggak saya mau. Ada. Eh, ini emang e, botol gitu ya. Iya ada rambutnya. Gitu. saya gak ada sih dok hmm. sebelum saya sakit lupus itu nah. saya itu ini apa pernah sakit hmm. gatal asal jam empat sampai pagi jam empat sore sampai pagi itu satu minggu pernah tuh. Gatal. Gatal semua saja. makan sih kadang-kadang kalau lihat jam itu dulu tuh trauma, trauma. Trauma ya. Wih udah mau sore nih itu ya udah nah, mau jam empat sore jam, nih. Bener banget itu. Masuk gatal doa doain terus itu kan aku udah nggak tidur terus kalau malam gitu karena gatal itu ya gatal itu dari kaki sini nih gitu. itu udah mulai mimpi buruk bu sudah itu sudah nah pernah sakit satu bulan dirawat pun nggak pernah baik baik kaki kayak kali bongkar semua badan terus bingung suami so, saya bilang coba kamu ke rumah sakit cipto deh saya sono ke ketemu dokter, saya takutnya tulang, gitu. Saya ke dokter tulang, pokoknya ke tulang, saya belum pernah dokter. situ pokoknya dokter tulang, saya sampai ke di situ, saya ketemu dokter siapa waktu itu. Dok. Pak, itu, dok, saya diperiksa dong enggak diperiksa sama dokter, diginiin saya. Saya minta diperiksa, dok, saya nggak mau digituin, nah saya diginiin lagi, jalan. Saya waktu itu saya jalan, jalan, enggak mau, saya sakit, jalan, saya mau -sa. jalan itu jalan, kok bisa jalan? wah itu sakti bu dokternya Aduh, bu sampai dokternya sudah sepuh banget. Nah. saya cebiung terus <laughs> terus saya dilihatin. Ya? mama kamu yang anterin anak saya yang kemarin, mama, kamu tempelan, saya pikir saya memang, masuk, saya kan orangnya nggak percaya percaya ya. Kurang percaya gitu-gitu, cuma waktu sakit tuh sampai rumah sakit bilang suruh saya suruh pulang dok, saya nggak sadar sakit, saya sakit saya nggak mau pulang, karena saya masih sakit. Dokter suruh pulang hmm. sebelum terjadi itu. Mbak masya Allah. Itu dokternya Sakti itu bu? Hmm. saya sampai bingung. Oh sakti. ada juga ya di Cipto bu ya? Cipto, di Ciptonya tapi kan di itunya kencana, kencana. Bagian ortopedi kah? Ortopedi. Oh balik beberapa hari lagi saya belum waktunya balik saya balik mana? Kam, kamu balik lagi saya cepat sembuh dong dan <laughs> terus kamu um, udah udah nggak usah kesini lagi kata sudah, dokternya um, sudah <laughs> udah gak ada semakin bingung lah ibu tuh <laughs> ya, ini ya, dokter ngapain tuh. kayak gini habis itu sembuh ibu masya allah kata ya izin allah oke okay, jadi jadi sekarang ibu ini telah tegak diagnosis medisnya mm. lupus erythematosus yeah. lupus erythematosus biasanya lupus erythematosus itu terjadi di usia muda biasanya yeah. umur 15 sampai 20 ya remaja-remaja gitu mm. biasanya ya pada umumnya mm. tapi bukan ini sih bukan menutup kemungkinan yang jelas kalau memang hasil pemeriksaan medisnya menunjukkan itu berarti itu medis bu maksudnya itu beneran penyakit medis gitu ya terlepas dari apakah sebabnya itu non medis gitu ya karena karena gini bu ya terus terang aja sebagian penyakit medis itu ternyata penyebabnya non medis maksudnya saya nemukan itu bu di, di lapangan ya di lapangan tuh saya nemukan itu nah kalau seperti ini bu kalau ditanya apa sih penyebab lupus erythematosus penyebab ini kan salah satu bentuk penyakit autoimun iya. penyakit autoimun tuh penyebabnya apa sih oh karena ini multifaktor jawabannya tuh karena faktor genetik, iya. karena faktor lingkungan misalnya dan yang lainnya tapi ada satu lagi itu perkataan gini, pernyataan gini idiopatik idiopatik itu artinya sesuatu yang tidak diketahui tidak tahu, pokoknya bisa, bisa kejadian aja gitu karena saya mungkin dari merantuk makan saya selalu bikin dari rumah saya nggak pernah jajan hmm. saya nggak, jarang, jarang makan goreng-goreng orang luar hmm. jadi kenapa saya masih bisa kena gitu sebabnya apa dok saya juga belum tahu sebabnya iya. apa itu. iya hmm. tapi intinya hmm. karena diagnosisnya sudah tegak berarti ini beneran lupus eritematus itu maksud saya beneran itu bukan, bukan hayalan, yeah. bukan sesuatu yang semua ini beneran gitu, beneran. ini penyakit medis beneran gitu cuman ada yang ya mungkin dokter tidak menganggap itu penting karena mungkin, karena memang tidak ada kaitannya dalam ilmu kedokteran dok saya selama sakit ini, saya sering mimpi ketemu orang yang meninggal, orang yang sudah meninggal, saya sering ketemu saya sering mimpi berada di kuburan, mungkin saya, mungkin ibu pernah, saya sering mimpi melihat air, lautan, yeah. ada? saya sering mimpi ketinggian misalnya atau mimpi, ya ini, intinya mimpi buruk gitu ya nah itu bagi bagi dokter ya tidak noticeable karena karena memang ya ini lupus ya lupus gitu nah tapi bagi saya sebagai perukiah itu ada artinya gitu Bu nah itu nah kalau ada pasien yang mengalami suatu penyakit medis misalnya ini gini Bu uh, saya kemarin tuh Uh, sering kencing dok, udah dua minggu kencing terus terutama kalau malam terus kalau udah pagi jam 9, jam tuh ngantuk sekali akhirnya saya ketiduran, saya tidak ada energi uh, terus dalam dua minggu ini saya ini makin kurdung nih, badan saya ini kering rasanya lalu saya cek ke puskesmas ternyata gula darah saya tinggi lalu kata dokter puskesmas saya kena diabetes nah, itu kan medis kan? Yeah. nah tapi selama dua minggu ini Kayak tadi ibu cerita, saya kok sering mimpi buruk ya, nah, sering mimpi buruk ketemu orang sudah meninggal, mimpi dikejar ular, dipatuk ular misalnya ya. Nah, kalau itu disampaikan ke saya, saya katakan, oh bapak ini ada tanda-tanda mengalami gangguan jin. Lalu dia pikir, oh jadi diabetes saya itu karena saya kena ganggu jin, nah itu tidak bisa saya pastikan, yang jelas di waktu yang sama di waktu yang sama, pasien ini mengalami penyakit medis dan yang mengalami memiliki sejumlah tanda-tanda gangguan jin atau tanda-tanda terkena sihir gitu bu jadi yang jelas medisnya ini beneran ada gitu kan karena memang sudah terbukti secara medis kecuali penyakitnya ndak ada misalnya gini, saya tuh sering mengalami nyeri dada uh, terutama waktu aktivitas ya, aktivitas apa bu? biasa saya tuh lagi nyapu di halaman dok, pagi-pagi nyeri dada saya lalu saya ke rumah sakit karena saya takut sakit jantung misalnya nah waktu datang ke dokter kan dokter kan tanya apa keluhannya bu, saya sering nyeri dada apakah nyerinya menjalar ke ke kiri misalnya atau ke rahang atau tembus ke belakang iya dok saya tuh ngalamin ini tuh sampai ke kesini nyilu tangan saya loh ini mirip nih nyeri dada khas pada penyakit jantung koroner saya kalau nyeri itu hilang datang dok datangnya itu terutama waktu saya aktivitas misalnya waktu saya nyapu misalnya waktu saya masak misalnya waktu saya naik tangga nah itu makin ini jelasnya kayaknya penyakit jantung koroner nih ya udah bu kita bu maksudnya untuk menunjang diagnosis nih kita lakukan EKG rekam jantung bu jadi dokternya itu mengharapkan hasil EKG-nya eh, patok nomoni apa eh, eh, khas untuk eh, menunjukkan gambaran khas bahwa itu adalah suatu penyakit jantung koroner ternyata setelah di EKG jantungnya normal nah bingung lah dokter tuh loh ini gejala seperti penyakit jantung koroner tapi hasil penulisan penunjangnya kok tidak mendukung wow mungkin ini dia sebenarnya penyakit jantung koroner nih tapi karena waktu di EKG ini lagi istirahat kan lagi diam aja Mungkin akan kelihatan kalau dia beraktivitas. Akhirnya dilakukan uji berikutnya Suruh naik treadmill Oh ibu tahu ini? Suami Oh suaminya Oh suami ibu sakit jantung? Oh, darah tinggi uh, Nyeri dada? Itu ya Ada keluhan nyeri dada kah suaminya? Oh Nah itu Kampil jadi Dia sakit hampir milik kayak saya Kalau saya Kalau saya dari sini Sebok so, langsung so, sesung -se, nafas langsung sini. Oke oke juga gitu sakit juga oh. oke okay, sebentar saya lanjutkan sedikit lagi hmm. jadi dokter melakukan pemeriksaan selanjutnya nih hmm. EKG tapi dalam keadaan aktivitas yaitu sedang berjalan di treadmill nah setelah itu dilakukan ternyata hasilnya juga normal hmm. Di disitu itu sangat membingungkan tubuh buat dokter waduh gak terbukti nih hmm. tapi kok nyeri dandanya itu ya mirip gitu ya lalu sakit apa sebenarnya saya dok? Saya belum jelas ini Pak, saya belum mesti juga gitu kan, kayaknya penyakit jantung koroner, tapi pas hasil pemeriksaannya normal, cek enzim jantung misalnya troponin I, e troponin e, di cek normal semua, jadi bingung lah tak apa ya, <laughs> ya udah, nah kayak itu, itu contohnya Bu, itu penyakit medisnya ndak ada, ada, tapi dirasakan oleh pasien. Nah beda dengan contoh dan seperti ibu ini, mohon maaf, ibu ini kan terbukti nih, uh, ini Lupus, aritmatosis, kata dokternya, ya, sudah tegak diagnosisnya. Berarti medisnya memang ada nih. Gitu. Tapi ternyata di saat yang sama, ibu juga memiliki tanda-tanda gangguan jin. Pertanyaannya adalah, apakah gangguan jin ini nih uh, berkaitan atau apakah dia yang menimbulkan penyakit medisnya? Itu wah alam. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, bu. Nah, jadi ya okay lah, isokelah sebat setakat ini kita rukiah dulu kan seperti ibu datang tadi bilang saya mau bersihkan badan saya siapa tahu ada non medisnya ya, kan gitu kan bu iya betul ah, ya ah, udah. Oke. Hmm. oke okay. lebih baik lagi biar bisa fokus ibadahnya kadang-kadang nggak -kadang hmm. bisa fokus kalau ibadah tuh sampai mengganggu ibadah juga bu ya iya, itu... oke okay, maaf saya mau tanya lagi maaf sebelum kita mulai ibu sekarang rutin minum obat berarti saya sudah 1 bulan nggak minum oh udah stop obat yang sebelumnya apa bu uh, oval atau fokus gitu oh gitu ya udah ada metrol ada mtx ada vitamin vitamin d nya ada, nah, ada vitamin buat e, nyeri sakitnya ada terus ah oh, banyak macamnya ada metotrexat uh. oke okay. ya sudah ini airnya ya iya ada yang kecil <tid> ya udah ya udah ndak apa ndak apa <tid tid> ndak apa bu maksudnya saya mau buat air rukyah ini okay. jadi ini metode rukyahnya saya bacakan rukyah ini langsung nih kan sekaligus ke air jadi ibu dapat dua manfaat nih bacaan rukyah secara langsung dan air untuk nanti ibu minum air rukyah maksudnya kan buat obatnya gitu bu ya nah, gitu ya baik bu mari kita mulai eh, apa nih oh, ini bu harta benda ibu nih Oke, mari kita mulai. Bismillah. Bu, saya tidak bisa menyembuhkan loh, bu. Saya tahu. Nah. Bisa, mungkin dikasih lebih sama Dokter. Tidak, hmm, Bu. Uh, saya tidak punya kelebihan apa apa. Ya. Maksud saya gini, maaf, mohon maaf, maksud saya gini, saya tidak bisa menyembuhkan. Ya. Jadi kita sama-sama minta kepada sama Allah, Bu ya? Nah, ya. Ibu berdoa sebagai pasien, saya juga berdoa sebagai dokter. Uh, saya berdoa untuk kesembuhan ibu kita sama minta kepada Allah bu ya. kalau Allah takdirkan ibu sembuh hari ini ibu akan sembuh semuanya hilang penyakitnya amin semoga seperti itu bu ya nah, tapi kalau Allah belum takdirkan ibu sembuh hari ini ya, ya itu tidak akan terjadi maksudnya kesembuhan itu tidak akan terjadi karena apa yang Allah takdirkan itu pasti terjadi nah kita kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk ibu hari ini setelah rukih ini kan kita nak tahu kan Ya kita sebagai manusia hanya berusaha aja ya maksud saya mari kita sama-sama bertawakal kepada Allah ya nah, ya Bu, bismillah a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammadu ala ali muhammadin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 Allahumma rabban nas adhbil ba'sa wasyfi wa, wa anta asy-syafi la syifaa'a illa syifaa'uka syifaa'an la yughadiru saqama Allahumma rabban nas adhbil ba'sa wasyfi wa, wa anta la illa shifa shifa an la Bismillahi arkik min kuli şey shayi yudzik min shari kuli nafsin atau ainin hasidin. Allahu yashfik Bismillahi arkik Bismillahi arkik min kuli shayi şey yudzik min shari kuli nafsin atau ainin atau hasidin. Allahu yashfik Bismillahi arkik Bismillahi arkik min kuli shayi yudzik min shari kuli nafsin atau ainin hasidin. Allah wiyasfik bismillahirrahmanirrahim waqadimna ila ma al milu min al nali fa ja al na huhaba am wa yunazilu alaikum min asama ima al lewta hira kumbi ankum ridiza وَلْيُرَبِّطْ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الصَّرْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa العالمين لا rabbil له La sharika lahu wa bidhali kawmirtuwa an awalul muslimin Wa qadimna ila وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب أنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويسبب به الأقدام فأتى الله بنيةهم من القواعد فخر عليهم السخف من فاطهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين أرحتم من المشركين قل إن صلتي ونسك ومحياي وماما تل الله رب العالمين لا شريك له وبذلك وامرت وأنا أول المسلمين وقد ابن إله ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثورا وينزل عليكم من السماء ما ألي طهركم به ويذهب أنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدم، فأتله مني أنهم من القواعد فخر عليه مصر، فوفهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Bara'atum minallahi wa minal musyrikin. Qul wa nusuki wa wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika umirtu muslimin Apa yang ingin rasakan? Oh, kayak debar hmm? Ada rasa panas di badannya? cuma kayak berdebar-debar. Apalagi bu, kepalanya berat? Uh, kayak keliengan gitu. Keliengan. Apa yang dirasakan? Paranya berat. Paranya ya, Dia gini gini, gini ya. <laughs> parahnya berat ya. Kaya ini ya. وَقَدَّبْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً يُطَهِّرُكُم بِهِ وَيُذْهِبُ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فأت الله بنيانهم مِنَ القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. براءة من الله ورسوله إلى الذين أحتموا من المشركين. قل: إن صلاتي ونسك ومحياي ومماثل رَبِّ رب لا شريك له وبذلك ومرت وأنا أول المسلمين وقد إبنا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب أنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأت الله بنيانه من القوى، عندي عَلَيْهِمُ ليه مِنْ من فوقهن، وأتاهم مِنْ من حيث لا يشغون. براءة من الله ورسوله، إلى الذين أاحتوا من المشركين. قل: إن صلتي ونسوك ومحيى لِلَّهِ الله رب العالمين. لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين pegang-pegang, jaga-jaga buka ininya ya, buka keluar lewat mulut <tik> ibu, ibu. Ibu, ibu, ibu. Ibu, ibu, ibu ibu ibu, ibu ibu ibu, ibu lihat saya apa yang ibu rasakan? merinding ya. Yeah. Iya. Yeah. Ada jin nih di badannya kalau kayak gitu. Ayo keluar tinggalkan badan ini. Wa qad nabna ila min 'amalin saja'annahu haban man sura. Wa 'alaykum minas sama'i ma'al yutahhirukum bihi wa yudhib 'ankum rijzatasy syaithan. Wa lirbit Tepuk belakangnya. Fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id Fakhar alaihim usafu min fawqihim Wa atahumul azabu min haythu la yashurun Baratum minallahi wa rasulihi Lalladina ahadu minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika Ana muslimin Ibu terus berdoa dalam hati Bu. Wa qadna ila ma anilu min amalin saja'alnahu haba'a man sura wa yunzilu 'alaykum minas sama'i ma'al yutahhirukum bihi wa yudhib'ankum rijzash shaytan wa lirbit 'ala qulubikum wa yuthbit bihi aqdam fa atallahu bunyanahum minal qawa'id fa kharra 'alayhim mustakhf min fawqihim Wa atahumul azabu min haythu la yashurun Baratum minallahi wa rasulihi Lalladhinahattum minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lah huwa bidhalika wa mirtuwa anawalul muslimin Ya keluar mulut Keluar yang sudah terkumpul di perut, di dada Naik ke mulut lalu keluar Naik ke mulut, lalu keluar. Gini, Bu, dorong Bu. Aduh, aduh, Bu. Keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa. Oke, <tuh> <tuh> oke, okay, okay, udah, udah, Bu, udah, Bu. Iya, iya, udah, udah. Apa yang dirasakan? Ini semua ini. Badannya kenapa? Apa yang dirasakan? Ayo, Ayo bu. minum bu, airnya bu Ayo bu, kuasai dirinya Kuasai dirinya bu Ibu bisa pegang Ayo, Dokter. ya Bismillah Ya bu, iya, emang gitu Ibu Ibu, pikirannya ke Allah bu, jangan ke saya Minta kepada Allah bu Bismillah A'udhu billahi minas shaitanir rajim A'ni masaniya shaitanu binusbi wa'adab A'ni masaniya duru wa anta arhamur rahimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Fasta jabna lahu fa ma bihi min dzur. Anni shaitanu binusbi wa'adab Anni masaniya al wa anta arhamur rahimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Fasta jabna lahu fakashafna ma bihi min dur Anni masaniya shaytanu binusbi wa adab Anni masaniya wa anta arhamur rahimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Fas tajabna lahu fa kashafna ma bihi mindur Anni mas saniya syaitan binusbi wa'adab Anni mas saniya al-durru wa anta arhamur rahimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Fas tajabna lahu fa kashafna ma bihi mindur Sendawa juga Ayo, minum lagi, Bu Ayo, Ayo, Ayo Pegang, bisa nggak? Bismillah Oke, okay, cukup Masih merinding, Bu Merinding, Bu, kurang lebih ini Di ujung-ujung tangan saya nih, Dok Apa tuh? Enggak tahu nih Apa rasanya? Baal semua Baal, kepalanya berat? Kepalanya berat, di belakang okay. sini nih, Dok Oke perlu <tuknya> ada penting. Ini, ini mulutnya nih. <tuk> Assalamualaikum. <tangan> oh. Oke. Assalamualaikum. Iya. Tolong tepukkan tongkoknya. <tuk tangan> ya, yeah, keluar lewat mulut. Keluar dari badan ini. Wa <tuk> qadna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba ammansura wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an li yutahirakum bihi wa yudhiba ankum rijza ash Waliyarbita ala قلوبكم wa به bihil aqdam Faatallahu bunyanahum minal kawa'id Fakhar alayhim usagfu min fawqihim Wa atahumul adabu min haythu la yashurun Tepuk, tepuk Baratum minallahi wa rasulihi Lalladhin ahadum minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa Wa mamati La sharika lahwa bidadilka umirtu wa na awalul muslimin. Tolong buka aja matanya. Maaf bu ya. Mm -hmm. Oke okay, bu, ibu, ibu letakkan tangannya di kepala kayak gini bu. Lihat saya bu, lihat saya bu. Ibu dorong ke depan, terus ke mulut. Ya, yeah. keluar lewat mulut. <coughs> Subhanlah di him ja keluar lewat mulut keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawah ya wajahnya juga Bu Oke okay. sekarang Letakkan tangannya di perutnya tangan kanannya maaf tekan terus dorong ke atas Bu dorong ke dada ke leher terus ke mulut Nah, niatkan dalam hati untuk mengeluarkannya ya. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Oke, okay, minum lagi, Bu. Ya minum bu. Ya, was was jaga jaga. Hm dorong bu, lepaskan dia. Keluar semua yang menempel di badan ini. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Keluar yang ada di kepala, yang ada di kening, yang ada di mata Yang ada di wajah Keluar lewat mulut A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa qadimna ila ma'amilu min amalin saja'alnahu haba'an mansura'an وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فَأَتَى اللَّهُ بِنِيَامِهِم مِّنَ الْكَوَاعِبِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الصَّقْعُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا Baratun minallahi wa rasulihi minal qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika wa muslimin tepukan kepalanya sini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 وَاتَّقُوا الْمَوْتَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Ha dorong ke atas Bu. Dorong Bu. Pakai telapak tangan aja gini. Ya, Bu berdoa kepada Allah, Bu. Wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu ma yafkun fa waqa alhaq wa batal ma kanu ya'malun fa gulibuu wa wanqalabu sadirin. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن أَلْقِ عَصَاكَ هِيَ تَلْقَفُ مَا يعفكون فوقع الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَأُلْقِيَ qiyasahara tusa قَالُوا qalu بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ rabbi وَهَارُونَ musa wa harun wa'aw haina ila musa an al qiyasah kafa ida hiya tal kafuma ya fikkun fa waqal hakwa ba qalamakanu qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa wa awhayna ila musa an alqi asaka fa idha hiya talqafuma yafqun fawalqal haqq wal batla ma kanu ya'malun faghlibu hunalika sadirin wa sajidin wa Waau haina ila Musa an alqi asakaf aida hiya tal kafumai afikun fa waqal hakwa ba qalamakan wa yamalun fa guli buhu nalika wa qalabu sagarin wa ulqiya saharat sa jadiin qalu a فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا السَّحَرَةُ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ Tolong tepukkan pinggang Di pinggang Keluar yang sudah terlepas dari ikatan Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa. Keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa. Keluar dari badan ini dengan izin Allah. Jin yang datang lewat sihir untuk menimbulkan penyakit. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Okay, minum lagi ibu. ibu rasakan sekarang agar, agar, cuman ini. ini tangan semua. Mm -hmm. ini masih, mm -hmm. masih ini iya eh. keliling. kayak pandangan tuh bingung gitu loh ya. <tuh> oke okay. bu sekarang gini mm -hmm. ibu pakai tangan kanan letakkan di sini ibu tekan terus dorong ke ujung jari nah Ye, ya lakukan berulang-ulang Bu Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un Fasubahana biyadihi Malakutu kulli Wa ilaihi biyadihi Malakutu kulli Wa ilaihi okay, sebelah lagi bu Ganti bu Keluar lewat ujung jari Keluar lewat ujung jari Dengan izin Allah dua lever hujung jari tinggalkan badan ini subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un hilang alhamdulillah wajahnya masih kesemutan Nah, sekarang wajahnya, Bu. Ibu niatkan biar dia lepas, biar dia rontok. Nah, dorong ke mulut. Sasu baha nal ladzi bi yadihi malaku tu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Sasu baha nal ladzi kulli syai'i wa ilaihi turja'un malakutu kulli wa hmm. Hilang hmm. orang Iya, yeah. tangannya gini, Bu. Bismillah, usapkan ke wajahnya. Okay. <laughs> Masyaallah. Ringan, Bu. Ringan. Kakinya siaga. Apa? Kesemutan. Ayo dorong kakinya. Luruskan aja enggak apa-apa. Luruskan. <coughs> dorong ke ujung jari. Keluar lewat ujung jari dengan izin Allah. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fa kulli wa Fa kulli wa Keluar dari badan Habis? Masih kesemutan Tantik Semutan, dia. masih? Masih mungkin, tapi sudah lebih enak jauh daripada tadi Iya oh. ya, tadi itu mau hilang kesadaran bu iya. Rasanya mau hilang sadaran Rasanya kesadaran. gitu dok, aku sudah berdoa banyak, sudah fokus dari awal saya tuh Ya Allah, engkau emang yang mau tahu, emang ngasih punya, engkau segalanya sudah saya fokusin oh, ya, oh. iya Tadi itu kayak mau, udah mau kesurupan tuh, ya, yang aku. udah gini-gini Udah mau ketawa tadi tu kayaknya. Oh, aduh, aduh. Hmm. Apa? Masih gering-ring sini nya. Bismillah. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu. bismillah, maaf bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turjun. Dah, keluar dari hujung jari. Keluar dari hujung kaki. Keluar apabila masih ada jinnya petar sendiri Bu ya. ya. Bismillah. Subhanalladzi <Sing> bi yadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un. Saudara Bu. Subhanalladzi <Sing> bi yadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un. hilang udah hilang sudah mulai semula ibu orang-orang tadi sih masih sebelah kanan sebelah mana masih ya dorong lagi Bu orang-orang susah dikendalin tadi itu heeh iya ayo Bu dorong Bu fa subhanal ladzi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un Muka sudah hilang. mukanya sudah dah hilang. Mukanya hmm, masih ya. Cuma yang kesemutan ni sudah. Kesemutan di sini, di Mauta, Masih? Sudah, sudah, sudah enggak ada sih. Ah, sudah enggak ada. Hmm. Ada, ada. Jari? Jari sudah enggak ada sih. Jari sudah enggak ada. Bad? Bro, ni orang. Ibu sekarang bingung jadinya yeah. ni. Tertar, bu. Saya ya, tanya ya. lagi. Ap, ada masih rasa tidak nyaman di badannya? Agak ringan sih dok. Yang nah. pada tadi tuh saya nggak tahu rasanya. Kayak, aduh, saya belum tahu. Kayak sakarotil mau, sakarotul mau. <laughs> saya nggak tahu. Tapi kayak rasanya itu kayak gitu. Saya sampai minta tolong. Iya. Tolong. tolong dokter. Saya lagi baca. Oh, ya, <laughs> Ini, ntar. Jadi apa yang dirasakan sekarang? badannya ringan kayak masih gemetaran apa kemungkinan capek jadi kayak lelah capek ya kaya badannya udah ringan hmm. tapi masih rasanya kayak gemetaran belum makan itu emm.. Uh, uh, kayak sekarang kayak capek capek, capek apalagi pandangannya jadi lebih terang bu Pandangnya terang pandangannya terang iya, lu kayak pake kacamata tapi ini pake kacamata iya rasanya kayak, lagi pakai kacamata iya coba okay, lagi kacamata terang ya. Iya dong ya. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Oh. Terang, cerang, Malah terangan enggak pakai kacamata. E ya, ya. Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Saya, bangga. saya tuh dekat tuh dari semalam tuh benar pengen datang tapi telat. Mobil saya dipakai. Terus ini naik apa? Naik geret tuh panik nanti. Ah. <laughs> Oke. Okay. Gini, saya mau jelaskan. <tuh> tadi waktu ibu saya bacakan rukyah, lalu ibu bereaksi seperti itu. Itu tandanya di badan ibu ada jin. Itu -tuh jin bu, waktu dibacakan merinding, waktu dibacakan berdebar-debar, itu tanda ada jin. Nah tadi itu yang ibu mulai krak kepala rasa yang besar atau tebal atau kesemutan. Itu dia tuh kayaknya tadi itu mau ngerasukin ibu. Cuman nggak bisa ibu zikir kan? dalam hati ya, terus, hmm, makanya enggak terus bisa dari, terus dokter, hmm, makanya enggak fokus. jadi, kalau ibu zikir ibu sekali bilang ini atau cuman nyebut astagfirullah dalam hati itu enggak bisa dia menguasai ibu itu fokus ya eh. hmm. eh. <coughs> pokoknya dari awal saya fokus, itu, fokus dia tuh mau ngerasukin ibu tadi itu makanya muka udah mulai kesemutan wajah, kayak ketarik-tarik kan, kayak ketarik nah, gitu kan hmm. ke tangan nah, tuh Ya, itu udah itu. mau kerasukan tadi itu. itu sakit, oh, sakit itu sakitnya kayak mulus gitu bu oh. apa kayak kenceng Ih, kaya tuh kaya tuh baru, sakit ini apa. baru pertama kali ngerasain kayak gini Iyi, aduh, Iyi. Lagi. <laughs> amin amin, semoga benar-benar sudah hilang nah. bu oke, okay, saya lanjutkan ya jadi tadi itu bu Reaksi yang ibu alami itu menandakan di badan ibu ada jinnya Ada jin yang yang ya, yang ya nginggap di badan ibu, makanya waktu di Rukiah itu bereaksi seperti itu Nah tadi itu, dia sepertinya mau ngambil alih kesadaran ibu Makanya ibu tadi itu kayak ibunya rasanya ibu masih sadar badannya sakit kesemutan Ibu mungkin baru pertama kali ngalaminya, makanya ibu panik tadi itu tolong, tolong saya, kenapa saya kayak gini, nah itu dia mau ngerasukin ibu, cuman karena ibu zikir terus, makanya enggak bisa ya Alhamdulillah, Alhamdulillah kalau kerasukan, ini nanti, malah repot nah, setelah kita bacakan terus Rukya, kan ini kan kombinasi nih, saya bacakan langsung sama melalui air, airnya kan dari dalam bu ibu minum dari dalam, dia mem memper apa memperbaiki dari dalam, yang bacaannya secara langsung ya dengan izin Allah ketika jinnya keluar ketika jinnya keluar itu biasanya ditandai dengan ditunjukkan dengan reaksi pengeluaran misalnya batuk, misalnya sendawa misalnya muntah, misalnya buang angin pokoknya reaksi-reaksi pengeluaran ibu tadi sih yang dominannya sendawa ya sendawa macet makanya saya minta ibu dorong dia kayak gitu Susah emang, Bu. Itu bu itu bertahan itu, dia. Sampai, terus, terus. <laughs> iya, ada yang nahannya di sini. Dia udah naik sampai sini, udah mau keluar, balik lagi mau keluar, balik lagi. Ketahan di sini, kecekik biasanya pas yang aduh ini ya. Suruh saya suruh dorong ini Biar dia keluar gitu. Nah, ketika jennya sudah keluar Tandanya itu bu, badan jadi ringan, yeah. pikiran jadi lebih plong, yeah, yeah. pandangan jadi lebih segar, lebih terang. Itu tanda jinnya sudah keluar. Mm -hmm. Jadi saya ini, saya kan tidak bisa lihat jin bu. Mm -hmm. Dari awal ibu datang yeah. juga, saya tidak tahu di badan ibu ada jinnya apa tidak. Terus kayak itu, anda terus sih dok? Ya, jadi saya tidak bisa, saya ini tidak bisa lihat jin. Saya nggak tahu di badan ibu itu ada jinnya apa enggak Tadi waktu ibu datang tuh sampai lah kita rukiah nah, Ketika rukiah dan ibu menunjukkan tanda seperti itu Itu menunjukkan di badan ibu ada jinnya Itulah yang mungkin selama ini terjadi Nah ketika dia keluar Kan maksudnya gini dokter Indra tahu jinnya keluar dari mana Kan dokter indah bisa lihatnya Nah jawabannya dari tanda-tanda yang dirasakan Makanya setiap rukiah itu setiap jeda kan saya tanya bu apa yang dirasakan Apa yang dirasakan itu maksudnya itu untuk evaluasi itu gitu biar saya tahu ini masih ada apa enggak gitu tandanya jinnya sudah pergi dari badan badannya jadi ringan ya. pandangan jadi lebih terang ya. pikiran jadi lebih plong jadi lebih tenang tuh itu tandanya bu ya. nah bu harapan saya bu Gimana? harapan saya gini mudah-mudahan ya. ya amin amin ya. <laughs> mudah-mudahan si lupus eritema sosus, sistemik lupus eritematosus yang ibu alami ini mudah-mudahan penyebabnya si jin yang tadi itu jadi ketika dia pergi harapannya lupusnya juga hilang gitu bu itu maksud saya Nah, itu bu harapan saya kayak gitu Semoga, semoga seperti itu ya tapi tapi tapi ya. kalaupun ternyata bukan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau memang lupusnya itu berdiri sendiri penyakit medis, adanya si jin ini juga sendiri dia punya tugas lain misalnya. Ya semoga melalui ruqyah ini penyakit medisnya juga hilang gitu, Bu. Juga, juga Allah sembuhkan gitu, Bu. Itu ya. Juga. Amin, amin. Nah, ini saya mau saya perlu sampaikan juga lah. Mungkin ya. uh, pemirsa nanti nonton ini kan videonya kan mau saya upload nih, ya, Bu. Ya untuk edukasi lah ya uh, saya pernah mendengar seorang perukiah yang sudah sangat senior sudah sangat senior dia bilang gini Bu penyakit autoimun itu itu akibat sihir katanya ya nah ini kan kalau dalam ilmu kedokteran itu Bu pasti tidak diterima pasti tidak diterima karena di dalam ilmu kedokteran yang kami gunakan, kami pelajari dan kami terapkan itu bu, tidak ada membahas jin, tidak ada membahas sihir, tidak ada membahas a'in jadi tidak akan diterima tidak akan diterima bu dok kata dokter indra dok lupus saya ini karena sihir dok dokter itu akan itu, dia tidak akan terima, karena emang di dalam ilmu kedokteran itu tidak ada membahas sihir jin, a'in itu tidak ada tapi, tapi saya tidak tidak juga mem, langsung percaya 100% gitu Bu ya. Karena apa yang beliau sampaikan itu kan berdasarkan pengalaman beliau. Namanya beliau kan udah merukia kan udah udah puluhan tahun tuh. Saya tidak usah sebut nama lah ya. Udah puluhan tahun. Nah, jadi menurut pengalaman beliau, apa yang beliau uh, pelajari juga oh penyakit autoimun itu dari sihir. Kalau beliau ngasih data itu akan lebih kuat bagi saya, Bu. Maksudnya gini, Bu. Nih, saya punya pasien 100 orang nih yang penyakit autoimun misalnya ya. Dari 100 orang ini yang saya rukiah 92 orang sembuh dan ini menunjukkan ada sihir di badannya dengan tanda-tanda begini-begini misalnya. Itu kalau di dalam kedokteran tuh jurnal penelitian, Bu, kalau kayak gitu tuh. Diteliti, hasil penelitiannya dipublish dalam bentuk jurnal. Jadi itu sangat evidence based gitu, Bu. Sangat ilmiah gitu, Bu. Kalau cuma sekedar perkataan, kalau orang eh, macet lahirannya sampai harus dioperasi sesar itu tuh karena gangguan jin, itu cuman kalem dia, ndak ada evidence-nya, bisa iya bisa tidak itu kan peng namanya pengalaman orang kan Bu. Nah kalau yang seperti itu Bu, saya ndak mau terima langsung pertama karena saya dokter, kalau dokter tuh prinsipnya kayak gitu bu di mana mana harus evident based, kalau ngomong ada buktinya, buktinya mana gitu kalau cuman omongan itu kan namanya testimoni ya cuman ngomong aja gitu, ya bisa benar bisa enggak tapi maksudnya gini, saya sampai kayak ini karena gini pertama beliau ini kan perukia senior ya kita respect lah dengan ilmunya dan pengalamannya, oh lupus erit, eh apa, dia bilang seluruh penye, uh, penyakit atau imun itu itu penyebabnya sihir katanya. Kata beliau ya. wallahualam benar atau tidaknya apa 100% atau tidak kebenarannya ya. Tapi yang jelas itu, maksud saya, maksud saya Muhammad gini, maksud saya gini. <tuh> bukan berarti saya itu uh, ingin mengatakan bahwa kalau Anda terkena penyakit autoimun wah oh udah dirukiah aja, enggak usah ke dokter gitu. Bukan-bukan itu maksudnya. Maksud saya itu seperti ibu ini, ibu ini berobat medis iya, pengobatan medis apa pemeriksaan medis dijalankan, pengobatan medis sudah dijalankan di rukyah juga gitu. Seperti ibu ini, harusnya itu seperti ini gitu sikapnya. Jadi bukan juga menolak 100% persen, enggak saya nak mau berobat medis. Ini nih bukan penyakit medis nih kalau autoimun tuh, ini pekerjaan setan. Enggak bukan kayak gitu maksudnya gitu ya nah, itu. Makanya saya bilang bu, kalau penyakit medis itu beneran, dia pasti terdeteksi dengan pemeriksaan medis. Ada juga bu, maaf, ada juga. Ada saya pernah ngerukia pasien. Katanya dok, saya di... obat, saya diperiksa oleh profesor di UI. Katanya gini dok, ibu ini kayaknya ngarahnya ke lupus. Tapi hasil pemeriksaan yang menunjang ke situ, semuanya negatif dok, katanya. Makanya si profesornya bingung, katanya dia dia, dia minta waktu dulu uh, mungkin saya lupa berapa berapa bulan gitu sebulan atau berapa gitu ya, cow ada jeda dulu nanti kamu periksa lagi katanya sampai profesor tuh bingung dong dengan saya. Nah pasien yang ini nih bu yang datang saya nih waktu saya rukia tuh bereaksi kayak gini, tapi saya, tapi saya ndak ndak langsung pede bilang ini ya kalau penyakit lupus nih berarti karena sih ya saya ndak bilang kayak gitu karena kan baru ibu yang yang saya rukia. Yang bakalan di diupload upload ke YouTube nih, makanya tadi saya bilang bu, Alhamdulillah, saya senang sekali nih, ibu dengan suka rela kan mengizinkan ini direkam dan nanti di upload, dan memang diagnosis ibu itu udah pasti lupus eritematosus berbeda dengan pasien saya yang sebelumnya, karena pasien saya ini dokternya itu curiga ini kayaknya ngarah ke sistemik lupus eritematosus, tapi hasil pemeriksaan tunangnya itu tidak mendukung gitu bu, jadi ada ada masih apa mengambang gitu bu. Diagnosisnya itu belum pasti Beda dengan ibu nih Diagnosisnya sudah pasti Bahkan sudah mengalami pengobatan kan iya. Nah gitu Dari sampai, berjalan. sampai berjalan dengan izin Allah Jadi ibu sekali lagi Harapan saya satu Kalau memang ini karena sihir Lupusnya ini karena sihir Semoga dengan rukiah ini Sihirnya hilang Jinnya pergi Termasuk penyakit lupusnya Amin, Amin. Amin. Ya bu, Amin yang kedua, kalaupun memang ini ada dua kejadian, pertama ada sihir, yang kedua ada lupus yang memang medis, semoga melalui rukyah ini dua-duanya juga Allah sembuhkan. Itu harapan saya, Bu. Kan? Amin. Amin. Ringan, Bu. Ringan banget, Alhamdulillah. Dengan izin Allah, Bu. Alhamdulillah. Oh, ya Allah. Ya. Masa saya. Berkah jugaan saya cerita. Semalam ya? langsung spontan cerita langsung kita doktorin, ya. iya. iya. sih, kemarin waktu di Rukia tuh katanya saya kayaknya pengen ini daftarin ibu saya, Dok, katanya. Ibu saya tuh kena lupus katanya. Kemarin tuh saya lupa pas ibu itu. Iya. Saya lupa bahwa dia kemarin bilang kayak gitu. Ibu iya. saya tuh kena lupus katanya. Oh yaudah saya bilang bawa aja ke sini. Langsung semangat Tadinya saya dokter sampai hari apa sih ya? Sini. Saya hari Minggu, Minggu pagi saya pulang. Sabtu masih ada tuh jadwal kosong, hmm, masih ada. Bu, bener, saya saya seneng banget nih dengan ibu datang. Karena saya tuh itu tadi itu bu kata perukia senior itu penyakit autoimun tuh karena sihir katanya. Saya kan pertama saya respect dengan beliau kan. Artinya bukan-bukan juga saya ah masa sih gitu. Itu kan pengalaman anda. Saya bukan kayak gitu. Maksud saya hormati karena ilmunya dan pengalamannya. Tapi saya kan jadi penasaran bu. Bener tidak sih? Saya pengen buktikan gitu. Makanya saya tuh nyari-nyari pasien. Ya Allah kalau memang ada gitu kan. Ayo coba saya rukia saya bantu. Siapa tahu memang benar gitu kan? Iya. Siapa tahu sembuh gitu, Pertama, itu. Namanya kan berat dia ya, untuk lumpus tuh gitu dari segi makannya. Yeah. Iya. itu pokoknya dia kan sistemik tuh bu. Iya. Makan oh, boleh kena sinar matahari lah segala ini. Makanya itu benar-benar perjuangan mau tahap sekarang itu. Tapi alhamdulillah terus dengan izin Allah juga bisa ketemu sama dokter Indra melalui rukia ini saya jadi lebih enteng, ngelirinya tuh multitasknya jadi kayak ngeliatnya tuh kayak pengen tuh semua apa gitu, semin terangnya gitu. Terang bu ya? Iya. Gitu. Ibu pakai kacamata malah jadi iya. ini. Tadinya kan kalau ngeliat <laughs> nggak kacamata tuh kan kayak gimana gitu ya. Buram itu iya. ya? Iya, terus enggak enak aja gitu. Masya jadi Allah. Jadi kayak kayak jadi ini lebih dari kayak kacamata gitu pas sudah enak semuanya tuh. Jadi, Alhamdulillah, Bagi, <gulau> <gulau> selamat datang kembali, ya, Bu. <gulau> ya, gitu, ya Allah, <gulau> Allah. atas izin Allah, Bu, ya bukan karena saya, Bu. Bukan saya, tidak ya, ya, ya. bisa apa-apa. Ya, saya itu semua karena Allah. Benar, Alhamdulillah, Ibu, saya ikut senang. Ibu sehat kembali, benar-benar Allah. Sembuhkan, tidak ada sisanya, Bu. Ya, Ya mudah-mudahan sehat, sehat terus, sehat. Ibu, biar bisa beribadah dengan baik. H biar bisa ngejalanin kehidupan sehari dengan baik juga kan soalnya sih kadang curiga-curiga di diri saya tuh kadang karena suami kan gak bukan percaya apanya itu gitu kadang kok saya ngerasa kayak lain gitu mm. kayak lain terus pokoknya lain gak gitu normal gitu Iya. Yeah. perasaan saya sih Iya. Yeah. karena izin Allah tadi tuh dengan anak saya ketemu dokter, saya terus ketemu masalah yeah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak sama, sama, -sama dokter Indra. Semoga dokter Indra juga sehat. Amin, amin. Orang, amin, bu. amin. Alhamdulillah. Oh. Senang saya didoakan <laughs> kayak gitu. Ya Allah, <laughs> Ibu mau loncat-loncat <laughs> Masya Allah. Iya bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya Allah anak saya yang bu ada dia pun yang rumah semangat tuh yang mantu saya hmm. yang kemarin ya, itu susah loh bu rukiyanya kemarin susah. susah dia kan pertama di sulky itu sendawa sendawa cuman makhluknya itu kayaknya tidak mau keluar dia bilang kayak ada gumpalan bola udara katanya udah sampai sini masuk lagi dia tuh kayak, udah mau muntah itu nak jadi, terus air liurnya tuh kental keluar. Sampai last momennya tuh ya itu udah mau maghrib juga tuh, saya tekan belakangnya, saya dorong gitu, eh, alhamdulillah keluar bu. Nah, habis keluar tuh sama bu, dia tuh kayak senyum-senyum gitu. Ya Allah ringan katanya, <laughs> kayak senyum-senyum gitu dia, seneng banget kayaknya. Ya tasin Allah. besok masih ada coba ya saya. Iya, iya, Bu. Oh, <laughs> alhamdulillah, ya, gitu. oke. Cukup, ini alhamdulillah, rukiahnya ya, sama-sama.